Tani suara rakyat miskin kota Bersatu padu rebut demokrasi Gegap gembita dalam satu suara Demi tugas suci yang mulia Hari-hari esok adalah milik kita Terciptanya masyarakat sejahtera Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa urba Marilah kawan, mari kita kabarkan Di tangan kita tergenggam arah bangsa Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah Satirani Kususuri garis jalan ini Berjuta kali Turun aksi Bagiku satu langkah pasti Berjuta kali Turun aksi Bagiku satu langkah pasti Turut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 susuri garis jalan ini berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti